Kamerane nenek dijolke wayang samini ambane. Ora iso kameranya larang. Teko dhewe. Bayarane larang. Bayarane karoteng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Hasku Allah wa Nikmal wakil Nikmal ma'umlah wa Nikmal asyid Hasbun Allah wa Nikmal wakil Nikmal Wan kas te kesekas nyantosani setiap bu warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh tebang kulo mbah jiweng <laughs> mbah jiweng asli saking jaten karanganyar kulo tesih putro daerah <laughs> usia baru 29 tahun dan jomblo <laughs> alhamdulillah ora apa? senadian kita eo wajah tua tapi semangat tetap pemuda <tuh> wah iki konco konsco para santri santri santri ini lagi eh <tuh> sayo ini ayo konco-konco poros santri golumpok ini oh jalu diringi karo lagu oh dados monggo mas dwi Lord have the makeup of the state of dólares. txolhtly yen ridd ocult. ina.org, txolhtly yen ridd O Fill txolhtly yen Pihafibila ¶qohtоль breathe. SDIB TO š лиpresi Pada Princess Nila Wahaton, ubul wahaton, iman, Walatakun, binal iman, inhadu anal wahaton, inal wahaton, inal wahaton, inal wahaton, ubul iman, Walatakun, binal iman, inhadu anal wahaton, Indonesia inhabi. Man kau bang bang kau ya bulu maya di kaiau man tok ni ayal koi ma bulu maya di kaiau ayal koi Alhamdulillah ini mau bosa Arab ke dunia ini bosa Indonesia bisa kode si cici cinginnya. orang doma not ora popo cen latihani ngono <tuh> <tuh>. ora popo loh, hey, coba terjemah no. apa kue iso? oh iso pusaka hati wahai tanah airku cinta terus, ah, langsung semuanya jangan serahkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan serahkan nasibmu Bangkitlah, Hei bangsaku! Indonesia, negeriku Engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duli Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duli mu? Merdeka! Beri aku sepuluh pemudi! ngawur beli aku 10 pemuda maka akan kuncang dunia Masya Allah bidatoni Bung Karno sangat menggebu-gebu sehingga membakar semangat juang pemuda kala itu pomorano pamuk pemuda-pemuda Indonesia kira bakal merdeka wah ini da'i so tanggal wali sumpah pemuda Awa itu wiki santri-santri weh santri pautumba nadian aku isih tetep santri, Kwe, santri <guluh> tadi iki biasanya enak istilah mahasiswa seumur hidup bah, Mbah bahai sang santri seumur hidup <guluh> allahuakbar ora popo ora popo bes bian ngilingi sumpah pemuda pemudaki poro pemuda pemuda pemudawis berjanji bertumpah darah satu tanah air Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Indonesia bahasa persatuan sabang sampai merokeng nganggo bahasa Indonesia nyambung kabeh Nadian tonggono yo awadewiki wong jawa ojo lali jawane ngendikane para kiai barat digarap ngono kae lho barat digarap arab eh kok wale barat diruat arab digarap jowo digowo ya ngono lali wis yes. iki mau lagu yalal semangat perjuangan ya semangat perjuangan nah wong jowo ojo lali karo semangat gotong royong ha nah, istilah iki eneng sing jenenge sit Ya, cc eh, oh, sece selit, waduh, wah, saru, la nyepute kau ngono, la nek ke sece şey watutang, sece şey şey anggit, yorapatut, et karo et, nah, ngono kui, sece selit, sece anggit, mau gotong royong kosa sampai meroke kui, selayan engka puwe, nengkine, ki eneng, sing jenenge eneng sing jenenge, sambatan nah gotong royong utawa gugur gunung nah istilah gugur gunung neng neng kene, kabeh wik waduh bantu biantu tulung tinulung wih Insyaallah nek wik kabeh diterap ke ora bakal ono wong kaliren ora bakal ono wong keluen lah contoh opo opo, yogi pertunjukan malam hari ini kui. Karena adanya gotong royong, ini semangat warga kini, semangat wis, wis, walah, Masya Allah, apa-apa Opo -opo teko dewi? gamelan, wis eneng. Kajang, teko dewi. Senek, teko dewi. Mau aku ditiri rokok, ya teko dewi. Mau gununganku keri, koncoku suka kudus, teko kini. Masya Allah, ini ya, eneng banser tuban yurawuh Masya Allah asli banser kotuban rawo nyating sun mirsani solawatan lan mirsani wayang golek wah panjang yosua muka-muka amin amin ya robbal alamin kuing undang aku nengki-nengki ngopo elah rungokno widwi prakosa prakoso. Oh iya, deng, aku jenengku tiba naku <laughs> Oh iya, weh, minongko tungguling karang taruna gini, pemuda gini, kutu tadi Patulah dan sing ya Iya toh? Apa rasa sat gini, wet gude kini diterjang wangen ya toh? Wih anginnya semakin gede, semakin gede, semakin dur wite, semakin gude anginnya. Nah, ikut tunggu main contoh sing Wis ora-orane. Kabeh perjuangan kuwi mumukimusmura. Wis kabeh bakal nemu dalane. Nemu dalane. Nah. Ha. Eh ojo iki mau dekore saka aku loh Uh iya. Dekor yo teko Dewi Masya Allah ah, tukang syuting, tukang syuting. Sing syuting yo teko Dewi Kamera ini diculik, wah yang sama ini. Ampah nih, urai supporter. Kamera larang, teko diwe. Bayarannya olah rang, bayar karoteng. Thank you. Kalau bayari silaturahmi, kalau bayar tunggu. Oh Dijoli diculik tunggu. insyaallah barokah. <tuk> Antok ritaning kustialah. Allahumma, <tuk dan> kustialah> Allahumma. <tuk dan> kustialah> Seneng aku, semangat Wah, ini wayangan <tuk dan kustialah> Tenane, alah mulai. Ada ibu-ibu doan nembang. <tuk dan> Iki <kustialah> Es es es yes. oh ho, ho, ho. melon ora. Eh nah. hey, wes ki mau tak baleni meneh. Iki ning wong Jawa ki ana istilah e gugur gunung ya toh Ah, Kuwi bantu-bantu. podoh, istilah e gotong royong karo gugur gunung kuwi podoh Nah. wes awa e dhewe ning kene iki minangka santri yo ki mau WKB disambut lagu yalal waton, minal iman ngelengake cinta tanah air adalah sebagian dari iman ya cinta tanah air adalah sebagian dari iman mulai satu pok, batuk, saya nyari bumi yang nganti ono sing ngerah negaranya dewe. ojo takon karena Allah aku berjuang untuk tanah ini karena Allah lillahi ta'ala ono salah si jeneng ayat kang tinulis kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa memati lillahi robbil alamin nah ya. syarikala wabita liga umir tua enna walul muslimin lah kok kue apal tomba awal oh, ke apalan kok kongert macaknya artinya aku yurang ngerti <guruh> nah artinya apa baciweng kul inna solati. sesungguhnya Inna, eh kul, kul se, katakanlah inna, sesungguhnya. Sholati, salatku wanusuki, ibadahku, wamah Artinya apa? Hidupku, wamah mati, dan matiku. Lillahi robbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam tadi kabeh kabeh kuwi kududid nyatikan di ikhlas lahir sing batin karono gusti Allah yo sholat ya waedewi yo ibadah ya waedewi yo uribe awa edewi nganti tekan patine awa edewi kuwi kudu merga Allah bes biskabeh kabeh karno Allah Amargo Awai Dewi itu yen bosone kata-kata mutiara berasal dari tiada menuju ada kemudian berjalan menuju tiada yang sesungguhnya ada itu sendiri <tuh -tuh. <tuh -tuh. bahasa mudik angel dicerna ya kuwi esensi ini wa inna illahi rojiun ya ya kuwi esensi tauhid bareng yongono kuwi itu adalah miftahul jannah bukan sekedar kata esensinya adalah mengosongkan diri kita wes awa angel kelas berat Ane wong Dermimil, mung sekedar kata aku ya iso tapi esensi ini kemudian untuk mengimani, untuk memahami, untuk mendialami itu meres sangat meresapi, luar biasa. Insya Allah Karo insyaallah Insya Allah Karo Iklasilah, kita kabeh jalan digampangke. Okay sing rung tok jodoh Entang ketemu jodoh nih amin sing lah jomblo pot mawon. sing ngur nganggur ke entang antuk nyambut gawe amin sing dodolan to mukuk, dang entek tagangane ningyo baddi nah entek tagangane ora baddi obak buk senengi Hai yo sing tanam tandur kehidang panen hasilnya yo ya melimpah oke wes ngono kui kapes semuanya dimudahkan sing donggole ilmu yo di kampang goni ngersep ilmu nih nah ini wes tekan ilmu nganti timung tekan wacana to kutundang tiama kei pokoknya inti ne, yo tak bocori iki sekret alias rahasia sebenarnya salah dua kunci ya salah dua we. salah dua kunci menjadi suatu bangsa negara yang maju wene loro iki tenanan nih siji Yoiku, ketahanan pangan yang kedua adalah teknologi terbarukan maksudnya ketahanan pangan weskwi fitroh bayi lahir ceprot sing digolei adalah puting susu ibunya esensinya adalah madang-madang orang madang maput orang madang luwe nah, kodrati menungso kudu madang nah, wes menjadi suatu keniscayaan aku nah, mau ketahanan pangan. Wah, nek Ayo, piye carane cah nom-nom kuwi diajari nandur? Pupuk larang, gawe dhewe. Eneng alternatif liyo, eneng kubuk kandang, bahkan eneng sahabatku, enek kancaku nemokke obat, eh nih pupuk sekolah limbah ciu. Ah, goroh tenan pora mosok ciu tadi obat barang haram eh jadi cikuk barang haram eh halal haram tergantung keadaan waduh wow. ini kini ngisi pengajian kong kui kiai awalnya dewi kiai santri hati nengon enggak langkai yoi ape walat eh <tuh> staffirul halatim nah mau Bali mana Tak balai nih, satu ketahanan pangan dua adalah energi terbarukan. Ini iso cah nom-nom ki ayo, sinau, sinau energi terbarukan. bicarane caranya supaya iso, ora kutu-tuku pom bensin. Ini iso nomok nih bahan bakar dewe wah ampuh. Sisi ketahanan pangan, loro menemukan energi terbarukan. Wah, soalnya oke, tenaga surya, tenaga angin, orang mung tenaga fosil. Weh air iso tadi bensin iso tadi bahan bakar air iso cara nih cara nih, nih? nih motor macet sing di motor kombi kan nah, banjur konyurung <laughs> oh, orang-orang ora, ora. tegas ora jadi Neki eneng tenan nik Banyu tadi bahan bakar ki eneng tapi rumus kimia Neki Rodot jimat aku tutup ahli kimia wes intine ngono kubul waton minal iman mengkoyen ono negara sing gawe rusuh ono negara awa Awai dewe Poro santri siap jihad visabililah jihad wisensi ini zat ini adalah bersukuh-sukuh di jalan Allah santri kiosongaji yoiso perang tutur awor awur lan sembur tutur We ngomongnya kudu bisa apik kudu pinter awur-wur tegase kita harus sugeh nengen -neng -neng -neng -neng. tinggi yang bisa war-war marang maranglian berbagi lan sembur nah tegase sembur yang ditantang gelut ya ayo gelut wani jadi santri ya iso menang adu akal ke PPT yang aku akal kuwi kudu isa kabeh, kudu nguwasani kabeh. Ning kabeh kuwi ana ilmune. Dadi ora sekedar nudu. Wo, kuwi ana Ora, ora, Tempuh dengan jalan damai. Wis ning damai kabeh, ayam kabeh. Mas Duwi nyuwun lelagon gugur gunung, Mas Duwi. Siap? Siap. Siap. atas Ayo. so kancong ayai sayuk kanggo apa diulang ulang mas tidak rampung nih Olopes konto la Paris Olopes konto la Paris Olopes konto la ayo Papat papat diulang mesti sayo rukun pepareng aroh kacare lilo lan lekowo kagomol yaneng korok si ciloro papat pacu papad papad papa. diulang ulo ngekemas dihingga rampunge polo peskontol pares polo Ko lobes kontol baris ko lobes kontol pa